oke okay guys ini kuda kepangnya guys hai, hai, ya guys Kita kuda kepangnya guys. hai, kepangnya guys sering ya tat jawanya guys guys lama-lama ya guys banyak yang menonton atraksi kuda kepangnya guys inilah guys, kudanya. Okay guys kuda kepangnya udah mulai mabuk guys ini guys Saksikan, guys. Thank you. lagi minum pilih susu, kopi, teh ya guys, biar bunga wow. Thank you.